halo, berjumpa lagi dengan saya abang di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. saya sekarang akan menuju ke artikel oke, di artikel saya mempunyai artikel header dan age group dan saya langsung bisa memberikan artikel artikel oke dan di artikel saya memberikan font mungkin oke, okay, saya memberikan italic 12 piksel dan verdana mungkin oke, okay, jika saya memberikan seperti itu saya coba oke, okay, saya sudah mempunyai semacam ini dan saya mempunyai format yang asik sekarang dan mungkin saya menambahkan lagi saya copy paste dan saya memberikan artikel. Lalu saya lihat di sini artikel header saya punya header. Saya tambahkan header. Oke. Lalu saya tambahkan edge group. Lalu saya tambahkan lagi h mungkin H1, saya menggunakan apa tadi oke, okay, saya menggunakan H2 saya akan merubah format H2 di sini oke, okay, saya masih menggunakan italic verdana, jika sekarang saya simpan saya akan mempunyai ini kecil oke, okay, seperti itu dan saya ganti ke bold Dan di bold lalu mungkin 18 Jika saya simpan Oke okay, saya mendapatkan ini Dan saya memberikan Mungkin margin Margin saya memberikan 0 pixel Saya simpan Oke, okay, saya mempunyai margin 0 pixel. Dan saya akan meng ini dan merubah formatnya H3. Di H3 mungkin saya memberikan Tahoma atau Arial. Arial dan di sini mungkin 14. Saya simpan. Saya reload. Oke, okay, saya sudah mempunyai arial. Oke, okay, dan saya mempunyai margin nol pixel semua sekarang. Dan oke, okay, mungkin di di artikel saya memberikan margin margin dan 10 pixel. Oke, okay, simpan reload. Oke, okay, saya sudah mempunyai. Tampilan semacam ini, dan saya bisa mengatur di oke. Okay, saya mempunyai header, saya mempunyai hmm, di sini ada isi artikel, dan mungkin saya memberikan paragraf saja. Oke, okay, seperti itu paragraf, dan saya memberikan lagi, saya copy saya paste dan di sini saya langsung memberikan P dan di P saya memberikan 12 dan mungkin regular saya simpan semua A ah. artikel oke di sini saya juga memberikan P Oke okay, Mungkin regularnya ini yang salah. Saya memberikan mungkin italic. Oke, okay, saya sudah mempunyai seperti itu. Dan arial mungkin saya memberikan 14. Oke, okay, saya sudah mempunyai artikel. Dan mungkin marginnya saya memberikan 6. Oke, okay, saya sudah mempunyai isi artikel semacam ini dan saya akan memberikan footer. Saya copy base dan di sini adalah footer. Dan di footer saya memberikan italic juga tapi kecil, 10 dan mungkin verdana, verdana. Lalu di margin saya memberikan mungkin satu dan tag align saya memberikan drive jika saya simpan saya reload saya sudah mempunyai artikel oleh album di sebelah kanan dan anda juga bisa memformat di aside oke saya copy dan saya lihat aside oke, okay, saya punya H3 dan uh, oke, okay, mungkin saya tambahkan P oke okay, saya menambahkan aside dan H3 dan di hati saya memberikan mungkin 16 atau 15 dan bold. Lalu margin mungkin 2 Dan oke okay, di sini left mungkin. Oke okay, saya simpan semua, saya reload dan saya sudah mempunyai format semacam ini. Oke, okay, dan Anda bisa mengatur semua yang ada di komponen website, di halaman website Anda dengan aturan-aturan yang semacam ini. Anda butuh CSS untuk mengatur, Anda butuh uh, index untuk menampilkan, dan selanjutnya, seperti itu. Dan mudah-mudahan Anda bisa memahami ini, dan dengan susunan di HTML5, kita mendapatkan informasi-informasi yang lebih sederhana sekarang dan saya rasa Anda memahami semua materi yang berada di tutorial ini Dan kita lanjutkan ke materi-materi materi selanjutnya Sampai jumpa, salam